Sorry Bang. Dengan siapa ini, Bang? Dengan Ketua BUPK Jalurna Lurna, bang. Siapa namanya, Bang? Baru siotang, Bang. Ini baru siotang, iya. e, pekerja buruh, ya. Benar, ya. Benar, Bang. Iya, e, ini dalam rangka apa ini, Bang? Diskusi masalah upah, diskusi masalah upah. Iya. E, upah yang bagaimana itu, Bang? Yang didiskusikan di pangkalan ini, ya, upah yang belum dinormatikan lah. Oh, upah yang artinya upaya orang apa yang belum diberikan sesuai dengan ketentuan ya Bang ya iya sudah iya. lama berorganisasi ya Bang Sudah sekitar, sekitar satu tahun lah iya. jadi terkait dengan upah ini apa eh, strategi untuk perjuangan kawan-kawan di kebun Bang ya harapannya biar kebun memberikan hak kami sepenuhnya ini ya. Terkait upah, selain dari upah, ada lagi bang yang di, dirasakan orang kawan-kawan pekerja di sana? Masalahnya itu bang, apa saja yang menjadi masalah? masalah? di tempat pekerjaan kami? Iya nah, ya, keperang upahnya lah Keperang upah Apakah selama ini sudah dilaporkan permasalahan yang kawan-kawan perlukan di Kebondang? Oh, kalau masalah laporannya sudah mungkin sudah berulang kali lah lapor ke Wasnaker. Ke wasnaker mana bang? Karto Prapat. Karto ya? Iya. Sudah berapa lama bang? Kalau laporannya itu adalah sekitar enam bulanan itu. sekitar 6 bulanan ya? Iya. Berarti belum belum selesai sampai sekarang ya bang? Gimana keputusannya nanti hari ini? Oh, tapi masih proses. Proses ya masih proses. Uh... Jadi dari orang bang Imbaru ini dan mewakili kawan-kawan guru PT naga apa yang mau bang sampaikan kepada pihak perusahaan maupun pihak pemerintah yang sudah menangani kasus ataupun permasalahan orang abang? Harapan kami agar cepatnya kasus ini bisa dituntaskan, bisa dituntaskan ya. ya jangan digantung-gantunglah caranya ini. Baik, baik, baik. Uh, berapa Orang yang menjadi anggota organisasi di sana mau? Kalau anggota di sana Karena kudungnya agak, agak, agak Lebih besar Sekitar 15 orang 16 orang lah Apa tindakan orang abang Untuk terkait tuntutan permasalahan abang ini bila mana nantinya belum selesai juga Apa yang mau dibuat kawan-kawan Kalau sampai hari ini Belum ada keputusannya Kami akan Berapalan namanya itu aksi saya seluruh anggota SBNI.